dua kali ini kita bawa modal 40 langsung B 6000 Turbo 30 ya gesha e20 eh, sorry seri ser Turbo 20 Oke okay, Ada kali tiga petir kali 3 ditambah lagi kali 4 di petir lagi kali 10 jadi 17 ya guys ya, ya dan tanin 19 boom. super did dapatatkan di pertama seping Pu yuk bisa yuk kali biru-biru sudah bermunculan di land of the dawn hmm, hmm. oke okay. ada skater gratis apa enggak <laughs> yulah skater kalau enggak ada langsung saya bunyi langsung gila kelamaan langsung jangan kelamaan saja dua ratus saja 240 gas kuih semoga cepet yuk kita lihat hasilnya merahnya pecah kuning, hijau, biru, pecah semua petir Wih, mah kotanya pecah dong di awalan Sepin. Ber tanda tajar nih. <girly> Cuma kali tiga, enggak apa-apa. Dapat Mika ya, Vesia. Sensasionalnya kita bisa pecah dari di awalan Sepin. Awalan Sepin di luar sepeda ya. Hari ini di Wih. Uh, balik modal lah maksimal ya, maksimal oke bulan ini belum dapat max win kalau bulan kemarin sudah dapat max win 4800 sayang sekali pas enggak lagi di waktu rekam guys jadi mohon maaf kalau bulan kemarin maksudnya Rp 4.824 juta dan mantap oke okay. semoga pemikulan ini maksudnya juga kubet berapapun untuk tetap... di lainnya gitu-git <tip> dong Masa diam ini dari tadi Cuma kali tiga loh yang di atas Nah itu dong ditambah kali empat Jadi tujuh Dan sebenarnya tinggal dua ya guys ya kali dua belas enggak konek enggak apa-apa Nah gini dong minimal kali moda Masih bisa pun Kita bu lagi 240 ratus empat gas <usur> Oke, okay, yang kedua, siapa tahu ada isinya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita pamit untuk dulu. <usur> Kalau enggak ada isinya, wah beneran, cowok enggak ada isinya. Waduh, Wih, kali 10 tonek mahkota, ya kurang satu mahkota. Oke, oh, otel oh. lagi kali dua, hijau, kuning, pecah, merah, pecah, hijau, cembasir, nice, banyak kok petir lagi, nah biru cincin kurang satu lagi, nice wih. Perkalanya banyak, ambil Kita 41 kali 200, eh 200, dapat sensasional 800 bosku, mantap mantap mantap mantap, mantap sih, Ini okay lah. Sudah manis nih. Mau ditambahin lagi enggak nih? Tinggal di Oke, okay. matahari, matahari. eh matahari di Princess. Seri-seri seri. Masuk enggak? Hmm, hmm, enggak boleh, enggak boleh. Oke kita lanjutkan lagi ya guys ya kita naikkan bed di 6000 langsung turbo 20 wih tiga tiga terus ini tadi belum dapat scatter gratisnya ya guys ya tadi pun dan dapat petir di luar skater adu jago-jagor saya tahu ini dapat lagi yes, ya nah dan halus 9 cincin pecah sama biru nice kuning. uh kuningnya pecah kuning sama biru pecah apa lagi enggak ada nice Oke okay, terima kasih banyak yang sudah selalu menemani konten setiap hari ya guys ya yang sudah nonton juga terima kasih jangan lupa untuk di subscribe channel aspirasi so, wordgazer ini dan selalu support dengan cara like komen, dan sharenya bosku share sebanyak mungkin biar banyak yang nonton Oke, okay. mantap jiwa. Terima kasih banyak. Saya mau pamit undur diri. Jika ada salah kata dari saya, mau dimakan, mohon dimaklumi ya, ya okay, saya mau komen untuk diri sampai jumpa di konten selanjutnya dan jangan lupa komen pola kalian dadah